balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi KB yang pastinya kali ini gue mau reaction satu video yang lagi booming banget hari ini yaitu apa film KKN Desa Penari penontonnya jutaan udah, udah masuk jutaan kayak udah 4 juta 3 jutaan gitu kayaknya kalau nggak salah tadi gue baca dan ternyata bukan cuma filmnya yang jadi boom banget ternyata ada beberapa kejadian yang Dialami sama orang-orang setelah nonton film itu Apakah real atau enggak atau gimana Tapi kayaknya kalau di Indonesia tuh ya kayak gitu ya Maksudnya di film-film sebelumnya -film juga ada beberapa yang Habis nonton film kesurupan, habis nonton film foto-foto ada penampakan yang gitu-gitu So langsung aja kita cari tahu Gue mau nge satu video yang ngebahas tentang itu. Jadi, di, di beberapa kota, di beberapa bioskop, penonton yang habis nonton KKN Desa Penari itu ada yang kesurupan, ada yang lihat penampakan. Langsung aja kita cari tahu benar atau enggak sih, channel. Oke, langsung aja kita meluncur ke videonya. Penampakan ini judul ya, penampakan penari hingga kesurupan setelah nonton KKN Desa Penari. Gak familiar ya dengan judul ya kesurupan setelah nonton KKN di Desa Penari. Kayaknya nggak cuma film ini sih, mungkin dulu-dulu ada beberapa film yang juga kayak gini gitu. Habis nonton, atau lagi nonton kesurupan ya? Kayak gitulah ya. Indonesia nggak tahu benar atau enggaknya, tapi faktanya kayak gitu. Gitu langsung aja kita tonton videonya ya. Ini di channel siapa tadi namanya? Ferry SM Uh, Manaj Nah, yang masih anget-angetnya nih. Film yang Kakak. kue kali, Bang. Anget, Bang. bioskop nih, guys. Nah, sekarang ini film ini lagi booming banget. Film bergenre horor yang disutradarai oleh Awi Suryadi hmm. ini, Angetan sutradaranya yang di, di 30 April 2022. Yang bertepatan dengan momen libur Lebaran dan berhasil menarik perhatian banyak orang nih, guys. Nah, seiring dengan ramainya film ini di medsos, terutama di TikTok, ada nih beberapa video dari netizen yang ramai juga karena memperlihatkan hal mengerikan setelah menonton film ini. Eh, okay. oke, okay, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, guys. Rupan surupan nonton film horror sudah pasti ada adegan-adegan mistisnya nih, guys nya hmm. dianjurkan kita nonton santai-santai aja, jangan terlalu tegang apalagi pikiran kosong. Okay. Seperti yang diceritakan di video ini, pada saat film masih berlangsung, tiba-tiba ada salah satu penonton yang kesurupan nih, guys. Bisa kalian dengar dengan jelas suaranya. Hi, serem banget. Hai jelas banget. <tuh> <tuh> Tapi gelap gini. Gelap gini cuy, mana yang kesurupan? Pas lagi nonton KKN tiba-tiba ada yang kesurupan. Mana suaranya? Nangisnya nyaring banget. Mana cuy orang ya cuy? Di bawah. Di mana sih? Ini ya. Gitu terus selesai nonton kakain sampai pindah posisi duduk di bawah duduk ke bawah saking takutnya. Nah yang satu ini juga ini ngebetein banget ya. Ini lagi adegan gitu lagi film banget nih lagi nonton. Ada yang turut untuk ganggu banget sih kan kita datang ke bioskop mau hiburan ya bukan oke lanjut-lanjut coba komen di bawah benar nggak sih menurut kalian tuh yang kayak gini kayak gini benar nggak? Sama nih guys. Sejumlah bocil tiba-tiba kesurupan saat menonton film horor berjudul KKN di XSuan Jatiland terkait ujau. Film ini tuh emang nggak ada batasan umur ya kok bocil lagi nonton bioskop bukan MNFF aja bocil FF. sejumlah ciwi-ciwi ini mengalami kesurupan masal setelah nonton film KKN okay, kek masal cuy kejadian ini terjadi di salah satu bioskop yang berada di kota Ternate provinsi Maluku Utara nah ini videonya okay. ngeri juga ya. Ini tanpa meremehkan atau apapun ya. Tapi biasanya yang kayak gini tuh menular gitu, enggak tahu bener atau enggak, nggak tahu ikut-ikutan atau enggak tapi. Coba kok komen-komen deh. Kita diskusi di komen nih. Menurut pandangan lu gimana gitu? Benarkah enggakkah? dibuat-buat kah enggak kah Cuma Coba coba Komen komen hmm. Waduh Aduh. Hey, eh sakit gue oh, oh, dia, Hmm. Sampai harus dipegangin gitu duh, Terus banget sih itu sampai digotong-gotong gitu Itu baju sekolah gak sih ini Perak sekolah kayaknya selalu ada ya yang mempersihin. Nah, gimana nih guys? Di antara kalian ada yang ngalamin juga nggak? Tika, selfie selfie saat aset nonton film di bioskop, sebuah foto selfie pasti sudah menjadi kewajiban tersendiri nih guys. Nah, apalagi yang nonton sama pestinya nih? nah video yang diunggah oleh akun tiktok atrio at ini yang onya empat ya guys nah, Ohnya onya empat kayaknya nih iya nggak sih bener nggak weh bener ya selalu ada ya orang-orang yang di bioskop itu selfie gitu dan kadang tuh yang ngeganggu tuh kalau flashnya Guys, sengaja nyala itu ganggu banget sih nyolong fokus banget jadi orang tuh pusat perhatian naik kok siapa tuh kan sebuah foto selfie bersama pestinya bisa Namun foto di luar gitu ada di lobi yang ikut ngeksis di foto nih guys kalian itu lihat kayaknya. ya tenang nanti ada sesi pengesuman kok Oke oh, coba kita bukan sih cakepnya yang ini nih, no kan, ini posisinya lagi posisi nari ya. Nah, jauh di bagian belakang studio terlihat sosok seperti wanita berbaju merah yang terlihat seperti sedang menari nih guys. Sedangkan mereka juga tengah menonton film KKN di Desa Penari. Nah, oleh sebab itu banyak yang berkomentar tentang penambahan tersebut yang berkaitan dengan film KKN ini nih guys Itu cosplay sih? enggak sih nggak ya bukan cosplay yang hantu-hantu karena kan di besco tuh suka ada kalau film horor apa cosplay apa gitu cosplay sesuai setan ininya setan filmnya Kalian gitu bisa langsung tonton videonya di tiktok ya biar bisa baca komennya yang nggak kelas Hai hey guys, nggak nyangka bakal seramai ini. Awalnya cuma lihat titik orang-orang yang habis lihat kakain ini tahu-tahu kepo. Lihat foto di galeri, siapa tahu ada yang janggal. Eh enggak taunya ada orang kayak lagi nari gitu, tapi bener enggaknya Aku kurang tahu. kenapa selalu ada kejadian sih habis nonton kakain? Padahal B aja. Seru dari video ini. B aja katanya Dua. filmnya. Mirror selfie. Tapi, kalau B aja, kenapa sampai ke seru? Panada penampakan aneh. Setelah nonton film di bioskop, para cewek-cewek ini biasanya tak lupa buat selfie-selfie di cermin kamar mandi, nih, guys. Ya, mungkin biar estetik, ya kan? Tapi, mirror selfie dari dua cewek kali ini sepertinya gagal estetik, nih, guys betul habis nonton KKM kesurupan habis nonton KKM mirror selfie Oh ini kayaknya nih ya yeah. enggak karena ada yang lain ini dong oh iya cuy mukanya mukanya gitu cuy coba ya ini kan bisa aja gitu maksudnya lagi di foto tiba-tiba dia ada gerakan jadi kayak ngeblur gitu bisa juga sih pakaiannya bagus gini tapi dan aneh-aneh juga sih rambutnya normal-normal aja ya normal lah ya begini maksudnya potongan rambutnya kayak gini bajunya kayak gini normal dong cuma wajahnya aja kan nah tampak jelas banget nih di depan cermin bagian belakang ada sosok perempuan berbaju merah juga yang berdiri memandangi ke arah kamera nih guys dan wajah jadi identiknya sama baju merah tadi yang ada penampakan kayak orang nari di dalam bioskop baju merah juga nya ini aneh, bukan seperti manusia, dikatakan oleh pengunggah juga bahwa tidak ada orang lain selain mereka berdua di kamar mandi ini nah, banyak juga yang berkomentar, kalau sosok perempuan ini mirip sekali dengan perempuan menari tadi nih guys oh, iya. eh, sama kayak mbak-mbak yang FFP lewat juga bajunya sama anjir yang foto di kamar mandi apa oh ya, Nari itu kayak pernah lihat di video orang ya pas selfie habis nonton KKN juga mirip banget yang belakang itu, Jir. mirip yang selfie mirror. Nah buat kalian langsung simak aja deh komentar-komentar netizen yang seru-seru ini. Satu renang renang ini gue juga Sebelumnya gue belum nonton juga ya desa KKN Penari ini eh KKN desa penari ini gue juga belum nonton sejujurnya gitu karena mungkin hype-nya itu dimulai dari cerita-cerita uh, di Twitter itu besar-besar-besar-besar terus ada yang pengen bikin film dijadikan film jadinya hype-nya tuh seramai ini gitu karena udah dimulai bertahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi ini ada yang aneh kenapa dari bioskop ke renang gitu? Sambungnya di mana? Dan banyak kayak gue gue liat-liat komen orang-orang. Ada yang bilang gak seserem itu, ada yang bilang serem banget, ada yang ini, ada yang itu. Coba deh kalian komen yang udah nonton, seru nggak sih sebenarnya? Se Menyeramkan itu kah sampai kejadian-kejadian ini tuh? terjadi atau enggak. Oke, langsung kita nonton. Kenapa nah, renang ya? Apa -apa aneh banget. lagi nih. Yang lainnya habis nonton KKN kesurupan, tapi mereka malah renang nih, guys. Ya. Oh, dia habis nonton bioskop KKN terus habis itu berenang. Benar kan gua? Terus apa yang aneh? Nah, begini. Apa yang Memang sekilas tampak biasa aja, tapi pas disung Baru kelihatan habis nonton, KKN kesurupan habis nonton, KKN berenang ini. normal-normal eh, aja deh yang nggak normal apanya nah nampak sosok perempuan di belakang mereka berambut panjang ya nampak seperti manusia tapi hmm? ya gimana ya Apa? banyak yang banding sosok ini mirip sama yang nampak di mirror selfie nih guys iya enggak tahu ya karena ini posisinya rambutnya basah gitu ini basah juga pakaiannya ini Ya, bentuknya mungkin mirip ya tapi 100% rambutnya panjang lurus mukanya juga terlihat sama ya Nah ini yang membuat keanehan pada foto tersebut Apa? nah yang masih bikin saya penasaran sebenarnya siapa sosok cewek yang selalu muncul ini kalau kamu manusia, Tui. coba deh klarifikasi biar para netizen bisa tidur nyenyak nih. <laughs> Tuh, coba ya di komen ya. Kalian yang mengalami kejadian, coba komen bener atau enggak sih? Ini kita baca sedikit komentar-komentar netizen ya. Namanya juga Lelembut, mereka tak mengenal atau terbatas ruang dan waktu karena ketika ada yang membicarakan mereka di suatu tempat yang jauh dari asalnya mereka juga bisa datang kalau keserupaan masalah ini belum bisa di eh belum bisa terpecahkan secara logika aku udah alami sendiri ketika ada seminar kesehatan di sebuah SMK 5 siswi dari 33 pelajar di satu kelas, tiba-tiba terjatuh dan keserupan dalam detik yang selisihnya tak terlalu jauh. Dan butuh waktu lumayan melelahkan untuk memulihkan Allah wawal alam. Pasti atas izin Allah. Ini mah bioskopnya yang angker. Bisa jadi. film kakak yang di Desa penari memang fenomenal. Semoga film Indonesia mulai disukai. Kau setuju nih semoga film Indonesia bisa disukai soalnya kabar yang gue tahu penontonnya tuh udah sampai tiga atau empat juta gitu dan itu keren kita bisa bersaing sama film-film luar berarti ya seperti filmnya intinya kita disuruh jaga adab dan kesempatan kalau orang sekarang kan udah luntur adat istiadat ketimuran bisa saja penunggu situ nggak terima. Tempatnya dibuat hal-hal yang kurang sopan. Hmm, hmm, hmm, hmm. ya, mungkin ya. Yang punya Kendrakana ke pasti aura negatifnya tampak. Nah, coba tuh yang bisa lihat-lihat gitu komen deh, ada apa sih sebenarnya di situ tuh? Kalau misalkan bisa lihat dari video aja ya. Coba komen. Ya udah segitu aja sih ya reaction kita kali ini gimana menurut kalian guys, apakah semua kejadian ini benar adanya atau bang ini salah, yang ini kayaknya benar, yang ini gak tau deh bang coba komen, komen, komen, komen jangan lupa di subscribe di youtube gua di like, di komen, di share dan follow sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi gua taruh thank you sampai ketemu di video selanjutnya